Hai sahabat drakor kita bertemu lagi untuk membahas Raja Choljong Kim Johyeon yang lagi live hari ini yaitu 11 Februari 2021 Live kali ini lumayan lama juga, lebih tepatnya 50 menit Di live kali ini, ia membicarakan tentang kode rahasia dia dan Ratu tahu kan? Tangan saat berkata semuanya bohong Aku juga jelas dengar saat ia menyapa Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia Sekarang ia terlihat lebih bersemangat dan wajahnya lebih cerah Walaupun belum cukuran, kumisnya masih ada seperti live sebelumnya Latar lagu yang ia gunakan banyak request dari para penggemarnya Ada lagu BTS, soundtrack drama Mr. Queen, dan soundtrack drama Crash Landing on You yaitu Here I Am. Ia live dengan menggunakan hoodie berwarna abu-abu yang lebih gelap ada beberapa momen lucu saat live di Instagram hari ini Yaitu pada saat ada yang menanyakan mama di mana Dengan polosnya ia berkata aku tidak tahu sekarang mama di mana Saat ia berusaha menggunakan bahasa Inggris karena permintaan penggemarnya Tapi karena bahasa Inggrisnya pas-pasan Ia bilang bahasa Inggrisku kurang baik dengan bahasa Inggris yang terbata-bata Dua kali mengucapkan kalimat dari bahasa Indonesia Inilah live Gin Jong Hyun, teman-teman dengar sendiri ya. Tapi maaf, aku pangkas durasinya karena terlalu panjang. Aku ambil yang menurutku lucu dan penting-penting aja. Say hi from hi from a bad name. say to Indonesia, Indonesia. Can you say aku cinta kamu? Baik kita. 마마께서 어디십니까? 몰라? 중전 일 보고 있지 너왜 이렇게 귀엽냐고? 너몇 살이야? 왜 너라고 그래? 응? 오빠라고 하면서 왜 너라고 그래? Here I am, yes. This song, this song name. Bong-Han-ha! bong oh, BTS, PSDs Exo-Human, yes My English is uh, very terrible uh, Are you okay? I'm okay Just Listen to music No It's um, to music now Please call my name What's your name i don't know your name 아비 하이 왕인사의 이름 아만다 아만다 인사해 안녕 <웃음> 음, 발렌타인데이 가까운데 우리 전화에 원하는 거 있어요? 바로 여러분 <웃음> <웃음> 안녕 빠이빠이 <바이바이>. 치사 <웃음> <웃음> <웃음>